Terlalu lama, kemenangan Wuling diramalkan memasuki Indonesia 2022. MPV Wuling Victory telah menunggu kemasukannya ke Indonesia. Ciri-ciri lengkapnya pada harga yang terlalu tinggi menjadikan produk kereta China ini mendapat permintaan semasa pandemi ini. Ketibaan Wuling Victory mungkin mengganggu beberapa pemain lama dalam segmen MPV berkapasiti tujuh penumpang. Baru sahaja dilancarkan di pasaran China, Victory dengan empat varian berharga dari 12810 US dollar hingga 17440 US dollar atau setara dengan 187 juta sampai 254 juta rupiah. Indonesia, beberapa model berada dalam segmen yang sama dengan Victory, termasuk Toyota Kijang Innova, Isuzu Panther, Kia Grand Sedona, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Multivan, Honda CRV hingga DFSK Glory 561.8. Tetapi daripada semua, Toyota Kijang Innova yang sangat anggun. Ketika orang ramai di Indonesia menunggu Wuling mengumumkan MPV yang diunjukkan menjadi pesaing kepada Toyota Cojung Innova itu, mula-mula sekali menyasarkan pasaran Eropah. Laporan daripada Charles Cook pada hari Selasa, 3 November 2020, kenderaan keluarga tiga baris pertama dengan sofa Wuling Victory akan diimport ke Eropah. Jika pasaran Eropah dilancarkan pada 2022, pasaran Indonesia hanya boleh melihat kepada Wuling Victory MPB pada 2023, menjelang pilihan raya umum 2024. Sementara menunggu kejelasan untuk pasaran Indonesia dari Wuling, mari kita lihat ciri dan kemudahan baharu yang ditawarkan oleh Wuling Victory. Bowling Victory ialah MPV berdimensi sekali lagi dan bukan dimensi penuh seperti Big GL8 atau VW Viloran. Model ini jauh lebih kecil daripada model yang dinyatakan, berukuran 4875 mm, panjang hampir 350 mm lebih kecil daripada GL8 dan hampir 500 mm lebih kecil daripada Viloran. I'm not afraid. Jarak roda kenderaan ini mencapai 2,800 mm jadi victory boleh menawarkan kabin yang luas dengan 6 sofa sebagai standard. 2 sofa di baris ketiga boleh dilipat rata untuk mengembangkan kawasan kargo lebih 1,500 liter, 53 kaki padu. Bukan itu sahaja, MPV ini menawarkan penapis udara PM2.5 dan penjana ion negatif yang dikatakan menghalang habuk, virus, dan kuman untuk menghasilkan kawasan dalaman yang sihat dengan tahap perlindungan N95. Pada 2022 ini, Uling juga sedang menyediakan pengembangan global untuk tiga model lain, yaitu Cetus, Ursa, dan Sirius, ADAS-6 bag udara hadapan dan sisi, setempat kamera luaran. Bagi perniagaan Dapo, Wuling Victory berkongsi enjin yang sama. Seperti MPV sebelum ini iaitu enjin petrol 1.5 liter pengecas turbo 1.5 liter pengecas turbo 1.5 PS 148 HP yang disesuaikan dengan manual 6 kelajuan atau transmisi boleh ubah berterusan CVT. Ini adalah berita terkini kemenangan berbulu yang bakal memasuki Indonesia. Salam K2 Channel